Hey yo welcome back again kembali lagi bersama gua dan kobe-koboy kece satu ini ya bosku Orang kita masih bermain di Pragmatic Play bosku di website yang sangat gacor ini ya Website yang selalu gua andelin untuk memberikan mencari cuan ya setiap harinya bosku ya Nggak mencari cuan untuk uh, bermaksud menjadi mata pencarian bosku ya, mencari cuan untuk kita jajan dan hiburan bosku ya oke bosku langsung aja kita coba di B2400 ya bosku langsung kita buy spin 240.000 langsung kita all in aja bosku karena rtv sedang tinggi jadi nggak usah ragu lagi, nggak usah takut, nggak usah dan galau gundaguliana ya bosku ya Kali ini gue bawa model yang lumayan gede jadi gue gak takut ya bosku Langsung gue alinin dan terbukti aja langsung ya bosku ya Bukan main-main ini bukan sulap bukan sihir Bim salah bim abra ya bosku ya Sebelumnya apa kabar bosku semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya bosku ya Mantap sekali wildnya gila Jos marco just langsung dapat nice kita bosku di 2400 mantap sekalian, nice nya 50 ribu ya bosku. Oke, silahkan aja bosku. Bagi yang belum tahu, gua main di mana? Silahkan langsung mampir ke tentang channel gua di sana ada link terlengkap bosku. Linknya lengkap banget, ada untuk gabung, untuk gabung daftar di situs gacor yang gue mainin ini, ada juga untuk daftar, untuk daftarkan, untuk gabung di grup wa. Grup komunitas gue ya di sana kita bisa sharing sharing pola, mengenai pola pola gacor jam jam gacor serta trik trik RTP terbaru terupdate setiap harinya bosku. Bagi yang penasaran langsung aja ceki ke tentang channel ya bosku ya di sana sudah lengkap linknya bosku. Mantap nice terus kita bosku. Kita tinggal menunggu sensasional ya bosku ya nice nya itu walaupun nice juga udah bikin kita balik modal ya bosku lihat aja. Joss Marcojus nggak tuh Joss Marcojus lah ya kan. di mantul dapet sekali lagi ayo sekali lagi bintangnya ayo ayo ayo tambahin lagi wah lah. yang penting kita masih connect tuh boy ceweknya ya bosku oke nice banget bosku nice terus betulnya enggak apa-apa ya nice 50 50 50 50 kali 10 kali aja sejuta eh nggak ada yang 500 kali 20 kali lah ya juta Oke okay, bosku nice sekali nice terus Ayo tinggal satu kali lagi hmm, dapat tambahan lagi waktunya mantap hanya saja kali dua doang ya Coba ada kali limanya nice ditambahin lagi mengkoboi ini gacor banget sumpah gacor banget tim koboi disimak dulu ya pola polanya bosku ya jangan sampai ketinggalan pola polanya ini gue coba langsung buy spin aja kalau RTP sedang tinggi langsung buy spin aja nggak usah ragu nggak usah takut nggak usah gundah gulanau atau galos segala macam ya bosku langsung aja kita alin ya bosku tapi lebih baik bagi kalian yang belum ya belum punya keyakinan kepercayaan diri super tinggi seperti gue ini ya gue nih apa bisa dibilang ya pd aja dulu ya pd tingkat tinggi, -tinggi ya bosku makanya langsung al sebetulnya itu salah ya bosku ya jangan ditiru ya lebih baik kalian main slow aja santu-santu ya bosku kalau emang udah pecahnya udah banyak udah connect terus langsung aja nggak usah ragu lagi langsung Alin bosku langsung aja cekidot bosku Tetap sekali, superbnya bosku. Just Marco, just top Marco, tapi ini ya, bosku ya. Hmm. Super sampai 116.000 Wow banget nih. 700 ribu kita berani, langsung dapat 700 ribet. Kita bray mantap sekali. bray. mega dong, atau auto mega kita dong. Yo, idom. ih, hampir full sumpah. Satu lagi, ayo di fullin aja sekalian. Ayo koboi-koboi ganteng, kece, dan cantik ini ya. Oke, okay. well Sudah cukup, bosku ya. Sudah cukup dapat satu jeti kita, bosku. Hampir aja satu jeti nih Anjay banget, sumpah. Anjay banget. Nggak salah ya? percayaan diri gue ya pede gue tuh memang eh uh, sudah tidak bisa diragukan lagi ya jadi kalian memang harus percaya diri sama diri kalian sendiri ya bosku jangan percaya sama orang lain sama gue juga jangan percaya ya ya udah langsung aja dilihat aja pola-polanya aja ya siapa tahu polanya bisa cocok buat kalian langsung dicoba ya bosku kalau enggak dirasa enggak cocok yang penting gua utama gua bilang yang utama adalah percaya diri aja dulu bosku ya. Percaya diri dan RTP-nya jangan dianggurin, dicek aja ya. Dicek dulu sebelum sebelum kalian depo, kalian cek dulu RTP-nya. RTP tinggi langsung auto depo ya bosku ya. Auto depo auto WD kita bosku. Nice banget dapat lagi kan. buat yang lagi ngerokok silahkan dihisap dulu rokoknya bosku ya sambil ngopi-ngopi dulu ya bosku tapi jangan ngopi sambil ngerokok itu susah banget bosku udah pernah praktekin ya ngopi sambil rokok itu susah banget langsung dapat keliti tiga wellnya mantep sekali mantep banget bosku jos marco jos top marco top ya bosku ya mantap Oke mantap sekali Jos Marco Jos bosku. Oke kita sambil santuy santuy ya, sambil santai santai dulu. Gak usah buru-buru ya bosku ya. Kita udah dapet soalnya tadi ya, udah dapet 900 Ini malah berkurang nih. Gak dapet gacor kayak tadi lagi ya coba nih plus empatnya lagi semoga gacor lagi kayak tadi ya nggak apa-apa nggak dapat sensasional nice aja ya bosku ya nice aja tapi kayak tadi oke nice oke okay. okay, ayo ayo aduh oke okay, just marco just top marco top nice banget oke okay. J nya lumayan lah udah balik lagi ke 700 kita ya bos ya 700 lebih hmm, kita udah dapat. Oke okay, bosku mantap sekali just Marco Jos. Oke okay, kita langsung turboin lagi ya bosku 10 kali aja ini kalau udah terus-terusan begini berarti tandanya udah nggak mau ya bosku ya udah nggak connect terus ya kita turboin 10 kali udah Nggak konek-konek terus ya udah kita langsung WD aja bosku jangan lama-lama lagi ntar kesedot lagi ya bosku daripada kesedot lagi lumayan banget modal 200 dapat gopik kita bosku ya langsung aja kita cabut kita kabur dari kobo-kobo ini takutnya kita dirampok lagi nanti sama kobo ini langsung aja kita auto depo ya bosku thank you banget buat kalian yang udah nonton jangan lupa like, comment dan subscribe-nya ya bosku. See you guys semuanya. Bye bye.